Hati-hati harga oil sedang tertekan. Secara umum, pada grafik 1 jaman, bias harian pergerakan oil terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound ke sekitar area kritis. Perhatikan!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 Sebaliknya waspadai jika harga oil terus bergerak ke atas dan menembus level 71.96 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 71.03. Sekian analisa forex untuk tanggal 3 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212983